Sekarang saya mau kasih satu Biar kita sadar siapa sih diri kita Kehidupan ini Anda, anda mau bilang nih saya dikasih satu nasihat dari guru saya Bikures Baharut Rifki Kita ini Seandainya Ini tau mobil nggak Mobil ini Mobil lama Lampunya mati STNK mati panjang belum bayar Ya, pajak belum bayar, semuanya mati. Jalan lewat lampu merah, terobos lampu merah, kira-kira ditilang nggak? Kira-kira ditilang nggak? Kalau ditilang, berarti kena pasalnya banyak nggak tuh? Lampu mati, pajak mati, STNK mati, betul? roboh lampu, dan itu pasti dalam permasalahan, benar. Sekarang contoh mobil itu bawa baju kotor presiden, pajak mati, STNK mati, lampu mati, bawa baju kotor presiden, dia jalan di tengah jalan dengan rombongan presiden walaupun ini mobil nih paling belakang tapi dalam rombongan lewati lampu merah ditilang nggak lampunya mati ditilang nggak kenapa karena bawa baju kotor presiden dan ini termasuk rombongan presiden Depan dikawal, belakang. Begitulah kehidupan kita jika kita membutuhkan nabi Muhammad SAW. Kita ini kan orang yang bodoh. Kita ini orang kalau dibilang di mobil ini mobil bojot kita ini. Ibadah gak bener, suatuannya banyak, hati gak bener. Paham? Kalau kita dengan bawa diri kita seakan-akan kita paling baik. Berarti kita keluar dari rombongan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau ikut sebagaimana rombongan Nabi, maka insyaAllah akan selamat dunia, selamat akhir. Tinggal dipilih kita mau yang bagaimana. Faham kan? Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita sebagaimana orang-orang yang selalu mendapat satu pandangan rahmat dari Allah mengikuti jadi sebagaimana jejaknya daripada rombongan Nabi Muhammad SAW. أمين يا رب.